Dan pada perjalanan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan lah beberapa pemandangan ketika menaiki kereta api daripada stesen Kimanis ke stesen Bapak ini sewaktu pengambaran ini dilakukan kita punya gerabak ini masih lagi dalam keadaan apa yang selesai lah Uh, selesai dan ada beberapa penumpang lah yang ada di dalam kerapak ini uh, ketika saya menaiki ini hanya beberapa orang sejatlah dan kamu nampak sendiri uh, keadaan tidaklah begitu sesak lah daripada buhut nah kabus, kenapa ada kabus? sebab uh, dia punya ekon dia itu sangat kuat pada awal pagi Uh, ini pemandangan di Kimanis SOGT Kimanis ya yeah, kamu nampak sendiri dia punya uh, dia punya tangki uh, itu tangki minyak itu uh, SOGT Petronas Kimanis satu-satunya ya yeah, di daerah Sabah uh, di mana proses uh, minyak dan juga aktiviti gas uh, berlaku di daerah ini namun kalau pipeline gas gas dia ke Bintulu lah. Cuma proses uh, minyak diproses di sinilah dan dipasarkan di SOGT Petronas di sini melalui kapal-kapal di laut. Uh, literally ya, memang semua saya tinggal di sebelah uh, apa? di sebelah kemanis ni memang kalau setiap Waktu petang begitu, memang kedengaran bunyi-bunyi kapal lah di laut tu. So rancak lah dia punya pembangunan di sini. Dan kamu nampak ini dia punya obor api, ya, dilepaskan gas tersebut dilepaskan uh, uh, kerana berlaku uh, apa aktiviti penyulingan uh, minyak yang sebenarnya akan dipasarkan keluar. Nah, ini keadaan di Andos, Pantai Andos. Nah, sayang sekali ya keadaan di Pantai Andos ini tidak begitu terurus. Sebenarnya ada potensi Pantai Andos ini, sebab kita sudah di ini kita ada Pantai Kenangan di Pengawan dan kita ada Pantai Kimanis, namun pantai tersebut ditutup sebab uh, SOGT di sana dan tinggal inilah Pantai Andos. Dan juga di papar ini kalau bolehlah diperluaskan lah dikomersialkan itu pantai rasanya bagus juga itu. Nah, keadaan uh, seat yang saya pilih ini luas sedikit lah. Nah, ini uh, apa rumah api ya rumah api dan juga dia sebenarnya under JKR kah untuk ukur. Ah, saya pun nah, lah tapi ada signboard CKR, situ eh, jabatan tanah ukur, di situ. Nah, keadaan di kerapak ini memang bergegar. lah kalau siapa yang biasa naik tren, ah, dia akan pahamlah tren di sampah nih. Kalau di Semenanjung, saya tidak tahulah, tapi begitulah keadaannya ah, seadanya sejak beberapa puluh tahun. Begitulah, itu perkhidmatan yang disediakan. Ha, ini uh, pandangan ya pandangan daripada dalam keadaan jalan raya papar billboard uh, di sebelah sana uh, ini di sebelah uh, lepas Andus ada satu kawasan tuh dia uh, banyak kegiatan pertanian ya diadakan saya pun kurang pasti saya punya ini tapi banyaklah dia macam ada nesri Maybe under velkra atau velda sini, tak pasti lah. Tapi dia ada tanam kelapa sawit ke sama ada lagi satu tanaman uh, macam campur batu ke apa tu? Uh, Nato siapa punya tanah? sebenarnya daerah papar antara laluan lah laluan kereta api daripada Biyolfot ke KK dan laluan ini dia ada beberapa uh, stasiun lah uh, daripada Biyolfot uh, lepas itu di membakut Bengawan Kimanis dan juga uh, kalau di papar stasiun kereta api papar lah and then dia ada lagi stasiun kereta api kawang, Kinarut Kutatan, Tanjung Aru dan berakhir di stesen uh, di Sembulan. Uh, kami panggil stesen apa itu? Lah? Saya lupa sudah di kota Kinabalu lah. Uh. Dan kita juga untuk jabatan kereta api, siapa? Dia ada laluan ke stesen uh, Tenom uh, melalui Jalan Tenom Sungai Padas uh, di belakang tu. Jadi, biasanya dia punya perjalanan tuh. Um, dia ada masa dan juga uh, beberapa hari itu perjalanan ke Tenom tapi melalui Beaufort lah, stesen kereta api Beaufort. Dia kalau derek uh, daripada KK pun boleh, tapi kamu kena tunggu dia punya masalah. Uh, ini merupakan pemandangan di stesen kereta api. Uh, Papar, di sini yang ramai orang nih yang masuk ke dalam kerapa kereta api. Nah, kamu tengok ramainya orang papar yang kerja di KK menggunakan perikmatan kereta api siapa? tu merupakan uh, tamu pagi ya, setiap hari ni tamu pagi ni, dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi uh, dia macam tamu minggu jugalah, tapi ini dia jual uh, buah-buahan, sayur uh, tanaman bibit bunga dan ada juga dia jual macam bandel, uh, macam ada senampak tu kuih-kuih pun ada so, perbagailah berbagai produk di daerah Papar ni. Uh, so ini kita punya point of view uh, melihat uh, tamu pagi ya, sepintas lalu tamu pagi. So siapa yang turun kereta api di Papar uh, seawal pagi, uh, di sinilah kamu boleh sempatlah melihat barang-barang kalau ada kamu mau beli sayur kah, mau beli apa ni? Uh, buah-buahan murah-murah uh, turun sejak di Bapak Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video akan datang.